Sama sih sama seperti waktu kau ada di sini, sama sih di sini tetap menanti kau. Jangan pernah kau dengar orang percaya sama saya, percayalah sama saya, jangan kira lupa Semasih sama, Semasi sama, Semasi sama seperti waktu lama, semasih sama seperti yang pertama. Terlalu bahkan kau masih sayang, kau masih tunggu, kau semasih sama seperti waktu lama, semasih sama seperti... Masih sayang ko, masih tunggu ko, baby cuma ko, oh, jangan kira salupa. Yeah.